Hari spesial bahagia untuk semua Leslar nih Wow, washo persahabat Ya, di tanggal 24 ini Tepat banget nih Tentunya pertemuan ke-16 bulan Di Lesti dan kakak Rizky Pilar. Happy 16 month Untuk Leslar, persahabat ya Semoga Leslar selalu bahagia Dan selalu diberikan Kesuksesan, amin ya robbal alamin ada unggahan juga yang diposting oleh akun Leslar Underground Ini mengucapkan selamat hari pertemuan 16 bulan Semoga Leslar selalu bahagia ya sahabat, ya. Amin Mudah-mudahan doa baik selalu diberikan Dari orang-orang yang tulus mencintai idola kesayangan kita Ada kalimat kesen juga yang dituliskan dalam postingan tersebut Selamat hari pertemuan ke-16 Leslar bahagia selalu ya Leslar Dan Leslar Lover Semoga Leslar Lover semakin solid dan kompak Makin dukung karya Leslar Dan selalu bijak Dalam bersosial media Love love, Kalau kata Bunda utun Selalu akan ada cobaan di depan sana Tapi dengan kekuatan cinta Kita pasti bisa melaluinya Wow, Masya Allah bangga persahabat ya. Makin bangga Semakin bahagia kepada Leslar yang semakin banyak dukungan, fans sejati yang semakin kompak dan solid mendukung karya-karya dari Lesti dan Rizky Bilar. Dalam postingan tersebut juga, tentu banyak sekali komentar, banyak sekali respon yang diberikan dari para fans sejati salah satunya dari akun Reni Fitria 42. Selamat Hari Pertemuan Les dan Lar. Bahagia selalu juga Les Lalo. First, kompak selalu semangat. Pot makin tegang, teteh ya semangat. <laughs> wow, masalah banget ya? Yuk, kita buktikan kekompakan kita, Keselatan kita yang selalu mendukung karya-karya dari Lesti dan Kakariski Bilar. Dan ke kabar berikutnya, kita lihat juga para sahabat yang semalam Ini ada momen yang luar biasa Tidak Alesti dan kakak Bilar lagi foto bareng dengan pasangan ayah. Ini keren banget, memakai baju kapal hitam dan merah Ini selalu membuat kita semakin bangga kepada mereka berdua para ya Luar biasa, mudah-mudahan sukses terus untuk idola kesayangan kita dan ke kampung berikutnya juga Ini ada unggahan spesial dari Kak Wandahara Di case pribadi miliknya Mengunggah sebuah postingan foto dari Lesti dan Kak Aurel Ini luar biasa, stelis Wandahara Project emang luar biasa, banget persahabat Dari Balik, photoshoot Lesti dan Aurel Ini tentunya stelisnya Memang luar biasa Dari Kak Wandahara Postingan tersebut juga Derempos kembali oleh akun Family, Arsko Leslar23 Ada kalimat caption yang dituliskan Kak Wandahara, ditunggu ya foto dua pasangan bucin ini. Masya Allah banget persahabat ya, pasti ya bakal ada kejutan foto-foto bahagia, foto-foto cute dari pasangan dua fenomenal persahabat ya. Dari Kak Wandahara, kita tunggu saja postingan foto-foto cute dari idala kesayangan kita. Dan ke kabar berikutnya juga para sahabat ya, ada sebuah undian spesial dari Dedek Lesti Kejora di akun Instagram pribadi miliknya. Mengunggah sebuah postingan foto cantik ya, masya Allah gemes banget. Ini postingan semalam hingga banyak dibagi komentar dari para sahabat, ada Teh Fitri Karlina. Itu ikut berkomentar masya Allah cantiknya Neng Lesti, love love, masya Allah banget ya, Teh Fitri. Selalu saja berkomentar di postingan Dedek Lesti. Mendukung, mensupport dengan tulus untuk idola kesayangan kita Berikutnya juga ada Kak Septi Siregar Ini berkomentar gelis kata Kak Septi ya Teh Ocha juga ikut berkomentar nih Cantik pisan dedek Masya Allah ya Tentunya dukungan dari orang-orang hebat Dan orang-orang baik selalu banyak untuk idola kita Dan ke kabar berikutnya juga ada sebuah unggahan yang luar biasa, semalam setelah foto photoshoot, ternyata idola kita sudah mampir aja nih di tempat Rudy Salim ya <gifat> Ada sebuah kalimat juga yang dituliskan oleh kakak Bilar Seru banget kalau udah ngobrol sama bos Rudy Salim, katanya tuh Masya Allah, apa mungkin? Lesti dan Bilar akan membeli mobil baru lagi, aduh makin penasaran aja bersahabat ya Apa mungkin kakak Bilar ingin menghadiahi didi Lesti sebuah mobil? Hari spesial bahagia di tanggal 24 ini persahabatnya Mudah-mudahan kejutan dan kabar baik selalu diberikan dari idola kesayangan kita Dan selanjutnya juga persahabat ya Di postingan ini perhatikan ada sebuah kalimat caption video persahabat ya Di balik suksesnya seorang pria Ada wanita cantik di belakang sedang berbincang Wow, insya bang banget persahabat ya Perhatikan oleh Si kejora itu lagi di belakang sedang ngobrol cantik perahabat ya ternyata wanita saleha ini yang selalu mensupport mendoakan suami tercintanya mudah-mudahan mereka berdua diberikan kebahagiaan amin ya robbal alamin dan selanjutnya juga, persahabat, ada unggahan dari Kak Sandi Arifin. Persahabat, ya, perhatikan di ini, mengunggah sebuah postingan yang memiliki foto sedang tanda tangan persahabat, ya, di kantor polisi ini kemarin. Momen yang selalu membuat kita bangga kepada seorang risik Bilar yang telah bergerak cepat, menangani akun-akun headtest yang selalu menebar fitnah. Perhatikan, persahabat, di postingan ini ada sebuah kalimat yang dituliskan oleh Kak Sandi Arifin. Yang mana tentunya Yang membuat kita semakin Luar biasa bangga ya, ya. Rizky Bilar ini lagi buat laporan Terkait ancaman dan Pencemaran nama baik Tuh persahabatnya perhatikan Kakak Bilar ini lagi membuat laporan Terkait ancaman dan pencemaran nama baik Ada kalimat komentar yang diberikan Dari kakak Bilar Mas postnya pas lagi pegang ketek Katanya tuh <laughs> Coba kita lihat ke slide kedua Masya Allah ternyata benar banget ya Kakak Pilar posenya lagi sedang memegang keteknya Aduh cute banget ya Kita lihat Di postingan ini ada Abi Ramzi yang ikut berkomentar Persahabat yang mantap kata Abi Ramzi